Semaha suci sama amin ya robbal alamin. fokus ialah atau <laughs> adalah biasanya tidak diterjemahkan juga biasanya tidak diterjemahkan. <laughs> R, R. R. No no iso. Nah, iso. A B Akan ini bla bla bla happy, kalo apa kalo kalo kalo R, kalo kalo kalo A, kalo kalo kalo kalo kalo bla. bla, ba, ba. ba. Hahahaha. Suruh kami ku dibuat. Hai bla Hai bla saya. caru. Yes. Ada nah, namamu? Ada namamu? Kenal sama Bidjan? Kenal, kenal, no, no, no, no. Kenomor no. ya 4. Itu Pak, ya papan. Biar. Papan. Hmm. Mana Bidjan, yuk? Mana? Yang mana Bidjan? Ayo, mana? Ayu, ayo, itu. ayo berdiri. Ayo berdiri, ya. ya itu. Itu kampeng. Ayo berdiri. Mana Bidjan? Ayo ditunjuk. Mana Bidjan? Ini. Kona itu. Iya, Bidjan. Makan apa, ya, Bidjan? Ngapain meja di sana? Makan apa? di soto di bule di sate sate ini hatinya adanya mana Pijar itu yang mana yang depan apa yang belakang belakang Yes. <laughs> Ya robal Thank you for being here today and see you for tomorrow. Yes, bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Ah, sakit Ayo, ngusah, iso Mbak buat? cepat cepat <laughs> Ayo, Ayo, sekian lagi kak lagi kak Hati,